Angin gelap, rintik hujan pun turun. Angin semilir menghembuskan jiwa yang sepi. Sungguh, aku sendiri di sini tak ada inspirasi. Ah, tak ada inspirasi Awan berkabut Ah Mata mengantuk inginku tertidur sebelum tertidur kubersihkan dulu tempatnya <tidur> ah tidur <tid> Ya ampun, oh, orangnya nyamuk lah beritem. Woi, Pak Wong, tertinggal. ada apa, wahai wanita? Kau mengganggu waktu tidurku. Aku nyari suap. Ada tak kenapa yang soep, soep G? Tak ada, wahai wanita. Aduh, kau mengganggu waktu tidurku saja. Gak wila kamu terus begitu. Kenapa musuh kayak kari? Sudah nyamuk mengganggu. Kini Aduh. kau datang juga. Ini e, ah. ngapain kau macam ini? Ya ampun, kau ringan kau macam ini. Hah? Ada ah. apa? <tik> Bukan kok, tinggal menengok ke sini. Ah, sudahlah, kau pergi saja Aku udah... ngantuk sekali. Pun puasa udah kan? Kira-kira. Seriusnya, aku nanya, apa itu suap? Tak ada, aku melihatnya. Mungkin dia sudah ke sana kemari. Ah, ah sudahlah. sudahlah. Kita tenggen ku, kayak orang dekat macam ini, ne? bener, -bener lah mengantuk sekali oh, diriku tidur, tidur tidurlah kau, tidurlah kau tidur <tik> terus, tidak usah bangun-bangun baiklah, kalau itu permintaanmu aku akan tidur lagi wahai wanita <tik> ah, wanita mengganggu saja <tik> Jame Bali. Hai pemuda bergitar, kau sungguh menggangguku. Hai nah, nyamukku aku sedang mengantuk. Jame. Tadi seorang wanita, Ayu. sekarang pemuda bergitar menggangguku. <tuk> Bagus baguslah suara pene. Hah, sudah kau pergilah sana. Hah, musak awak atau sader. Nak tagi <tuk> gigi kuning noh. Jame, jame, jame, jame, jame, Kamu ah, dia terus di sini. Kak, kemana, ah, <tuk> rik, <tuk> kai? <kaya>. Melibak Wan. <tuk> Sungguh Berapa? kalian dua bersaudara kaya, kaya. yang kompak. Wah ayo, aku melibak Wan, Jadi kita kita buka. Ah, katau udah ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. nih. cuman kita nak masak lah, ah. Sudah. Musak <laughs> <biru> Yuk! kayak biru sini ayo. aku sedang marah. Tak jad jadi macam. Kalian menggangguku saja. Ini ringem kok kayak celiok? Kayak ngeremas, weh. Kayak ngeremes mulu yuk. saya juga marah sama kawan kita. Ya, betul ya, tuh, Kak. Gua tahu lah bahasa. Allah wa surga, udah. Entar menjinan yuk. Di memang keliwat, kayaknya retak gede dia itu. Minta ampun. Ayo deh marah dikat, Tahu enggak? Tunggu, mereka dua pengganggu Iu, tak, saja. Mungkin gua apa salahnya? Mungkin bersih, apa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz. Pak Ada apa sore-sore kayak pecicur, mereka Ustaz. Pak Ustad, membuat Jalan kesal saja, Pak Ustad. Pak Ustaz. Ustaz. Apa ah, kursi yang nganggu? Kok oh, terliwat? Betul, ya. kok Pak Betul, Kesal ku Pak macam oh, di dia. Pak saran dari tukang. Pantin-pantin dasterku. ha. kemarin Ayu diberi inde. Ladi. Uh, hadir. Hadir. Aku sampai ggetel Mereka sungguh mengganggu Pak ustadz Aku Allah, sedang tertidur nyenyak-nyenyak. Mereka datang dan menggangguku Pak ustadz Ya Allah. Inilah gawe karo Pak Ku mau nyanyi, nyanyi. Ah, dia jadikan Ustaz. tidur sudah, terus misal puasa ini kan bulan puasa ah, dia jadikan tidur terus mungkin kisah anak ini teletel, oh. sibuk baca puisi bendar, Pak Ustaz mm -hmm. jadi, jadi diganggu sudah ingat Pak kau juga, aku kena ujung-ujungnya Ayo, kan kayak bela adek di Cari hari ini Pak Ustaz oh. Aida Kuk, ujung kan sih, main temuk aku Tidak pedes mulut RKTD yang sibuk ngobisi diri bertanya ke WKSUF Dia tak tahu kamu mengganggu saja <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Orang tengah tidur kak bangun malah bulan puasa Pening kepalanya, kita tengah tidur dibangun ke di orang Udah eh? <tuk> jadi pak. kita tidur terus bulan puasa oh. Tapi kena jadi pak tidur terus Tapi sampai buat dia marah kan Udah nyamuk pak Ustadz, nyamuklah beritem di kakinya pak Ustadz <tuk> Boleh. Kalian mengganggu saja Pak Ustaz. Ayo Pusing <gambis> kepalaku Pak Ustaz. Ya kita jadi nyanyi yuk. Ya, amin. Dia mandek nyanyi Pak. <.Popodak> Pak biarkan kisah anak ini tidur oh, eh anak Pak biar angin pulang... tidur pulang budak sudah -gula -gula. Temen -temen. Udah, ayu, ya ayo anak bukan yuk yuk pergi saja gila wahai wanita dan pemuda bergitar